Seorang pengedar sabu-sabu dibekuk petugas di Desa Teratak Buluh, Kampar, Riau. Penangkapan tersangka berinisial D memicu perhatian warga sekitar. Warga berkerumun di sekitar rumah tersangka saat polisi melakukan penggeledahan. Bersama tersangka, polisi menyita satu paket sabu-sabu siap edar. Tersangka sebelumnya sudah menjadi target polisi menyusul laporan warga yang resah dengan maraknya peredaran narkoba di lingkungan mereka. Polisi masih melakukan pengembangan dan mengejar tersangka pemasok yang identitasnya sudah diketahui petugas. Pada saat kita lakukan penangkapan jenis yang mana. Dari tersangka ini menjual narkotika itu kepada temannya. Siapa? Guna penyelidikan lebih lanjut tersangka ditahan di Polsek Siak Hulu terancam hukuman 5 tahun penjara. Jadi di sana Jadi kalau kata dia, saya si, si Kirai katanya mau untuk menjual di situ ya. Mau dijual.